よこせ! Hey players, kembali lagi di channel Playzone Channel yang memberikan referensi game menarik untuk kalian mainin Sehat semua kan? Semoga sehat selalu Ka, me, ha, me <guluh> udah, udah, udah, udah. udah tau kan kali ini bahas apa? Yep, Dragon Ball Lebih tepatnya Dragon Ball Z Kakarot Jangan skip videonya kalau nggak mau mimin kami-hami bagi sebagian gamers yang juga fans Dragon Ball Dragon Ball Z Kakarot memberikan angin segar karena menawarkan gameplay baru yakni dengan gaya action RPG selain itu seperti yang kita ketahui game-game Dragon Ball Z yang dirilis selama ini gak membawa cerita asli dari awal hingga akhir secara lengkap nah Bandai Namco dan CyberConnect Connect 2 Selaku developer dan juga publisher ingin mencoba mengabulkan permintaan para fans Dragon Ball Z dengan merilis Kakarot ini Game ini pada awalnya bernama Dragon Ball Z Project Z Kemudian beberapa bulan setelah pengembangan, sang developer mengganti namanya menjadi Dragon Ball Z Kakarot Berbeda dengan beberapa seri yang baru keluar sebelumnya yang lebih menekankan segi fightingnya Game ini mencoba untuk bereksperimen dengan membuat lingkungan free-room, game terbaru dari franchise anime paling terkenal sepanjang masa ini dirilis di PlayStation 4, Xbox One, dan juga PC. Namun, apakah game ini memuaskan secara gameplay? Kita bahas satu persatu, mulai dari gameplaynya. Yang kita ketahui selama ini, umumnya game-game Dragon Ball yang kita kenal selama ini hadir dengan genre fighting, meskipun ada beberapa yang memiliki genre lain. Sekitar satu dekade lebih lalu, Bandai Namco merilis game Dragon Ball Z dengan genre di luar dari fighting yakni Dragon Ball Z sagas. Akan tetapi hasilnya cukup mengecewakan untuk penggemarnya. Kemudian di konsol PlayStation 2... Dragon Ball Z hadir kembali seperti genre sebelumnya. Dua generasi selanjutnya lewat, Dragon Ball Z pun tetap dirilis. Bandai beserta dengan developer yang mereka ajak kerjasama merilis Dragon Ball Z yang cukup unik yang mencoba menggabungkan fighting dengan gaya semi-action adventure yakni Dragon Ball Z Xenoverse. Seri tersebut pun tergolong sukses dengan Dragon Ball Z, dirilis lagi dengan genre fighting namun dengan animasi dua dimensi. Dragon Ball Fighter Z. Game ini juga melanjutkan kesuksesan Dragon Ball Xenoverse. Setelah kesuksesan dua seri tersebut, Bandai memboyong developer bernama CyberConnect2 yang dikenal sebagai developer yang mengembangkan game-game anime terkenal untuk mengerjakan proyek baru bernama Dragon Ball Z Project Z. Yang akhirnya berganti nama menjadi Dragon Ball Z Kakarot. Berbeda dengan game-game sebelumnya, game ini mengusung genre action RPG dengan map yang super luas. Di sini kalian bisa menikmati kota dan juga padang rumput, tebing, dan tempat-tempat lainnya dengan bebas. Mungkin karena merebaknya game dengan fitur free room, seri ini pun akhirnya ikut mengusung konsep tersebut. Meskipun fitur ini adalah nilai jual dari game ini, amat Mimin sayangkan konsep free room pada game dari anime besutan Akira Toriyama ini terasa kurang matang. Mimin merasakan banyak hal yang kosong ketika berkeliling di dunia Dragon Ball. Memang sih ada beberapa fitur unik seperti memancing dan juga side mission selayaknya game-game RPG pada umumnya. Namun tetap saja hal tersebut belum bisa membayar betapa kurang padatnya konsep free room yang diusung oleh game ini. Untung saja kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan fighting yang sangat fluid dan seru. Gaya bertarung ala game Dragon Ball Z yang sebelumnya dirilis di PS3 dan Xbox 360 tetap dipertahankan. Alih-alih menggunakan sudut pandang kamera set scrolling game Dragon Ball Z kali ini mengambil sudut pandang third-person. Selain itu, kalian bisa menggunakan karakter-karakter lain selain Goku. Gak hanya itu aja, karakter-karakter yang kamu mainkan bisa kamu tingkatkan kemampuannya melalui level up. Grafis dan Storyline Hal lain yang cukup mimin suka dari game ini adalah grafis 3D yang luas dan animasi yang sangat baik. Grafis bergaya cel-shaded diusung oleh CyberConnect2 agar bisa memadukan animasi tiga dimensi dengan gaya dua dimensi untuk mempertegas gaya kartunnya. Efek-efek yang dikeluarkan pada game ini cukup memuaskan. Jurus-jurus seperti Kamehameha, Big Bang Attack, atau Spirit Bomb terlihat sangat keren dan juga menunjukkan betapa brutalnya pertarungan di Dragon Ball Z. Selain itu, kalian juga bakal melihat baju yang tercabik-cabik ketika para petarung Dragon Ball ini bertarung mati-matian melawan musuh yang super kuat. Lalu hal lain yang menurut Mimin sesuai ekspektasi adalah cerita hingga Bu Saga. Apabila kalian kecewa berat dengan game Dragon Ball Z Saga, di game ini bisa menjadi salah satu tanggung jawab Bandai Namco akan hal tersebut. Kalian akan menemukan karakter-karakter seperti Bu, para Android, dan banyak karakter yang ada pada Dragon Ball Z. Satu hal lagi yang bagi Mimin agak mengganggu adalah percakapan yang terasa agak kaku. Kesimpulannya, Mimin cukup puas dengan gameplay yang disuguhkan game ini, walaupun konsep free room ini terasa kurang berfaedah. Mungkin seharusnya CyberConnect itu membuat konsep free room ini menjadi lebih hidup supaya nggak terkesan kosong. Akan tetapi dibalik itu semua, fighting pada game ini sangat memuaskan.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 Mudah